Halo sahabat Zulil48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Gemini di bulan Mei tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya.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 Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021. Tunggu singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang gemini di bulan Mei tahun 2021. Jika kartu per kartu berusaha sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang gemini di bulan Mei tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Seven Swords ataupun tujuh pedang. Secara umumnya Seven Swords itu diartikan melihat menatap masa depan, namun suka mengingat masa lalu ataupun membawa masa lalu sehingga majunya akan sangat pelan. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021 tidak akan mengalami penurunan, namun di sini mengalami peningkatan yang dimana di sini peningkatannya tidak akan berjalan maksimal dikarenakan seorang Gemini suka mengingat masa lalu ataupun susah move on dari masa lalu. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa apa. Namun di sini kesehatan seorang Gemini akan mengalami kemajuan, namun tidak akan maksimal. dikarenakan makan di sini seorang Gemini suka mengingat masa lalu ataupun move on dari masa lalu yang dimana di sini salah satu masa lalunya adalah masa lalu waktu anak anak ataupun masa lalu dalam menangani seorang anak namun di sini tidak tertutup kemungkinan juga seorang Gemini akan mendapatkan support doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Gemini ataupun anak saudara Gemini sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Hai sejarah secara umumnya di start impian harapan dan cita-cita dan jika kartu restart kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini di sini menggambarkan Impian harapan dan cita-cita seorang Gemini untuk menjalani kehidupan lebih bagus untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 akan terlaksana dan bisa Gemini wujudkan apabila seorang Gemini melepas masa lalu dan dimana mana di sini seorang Gemini didukung didoakan oleh seorang anak yang merupakan anak Gemini ataupun anak saudara Gemini sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah 10 of pentacle ataupun 10 koin. Secara umumnya, 10 of pentacle itu diartikan ketekunan yang dilakukan akan dapat dirasakan hasilnya secara nyata. Dan di sini menggambarkan, keuangan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021 akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini digambarkan dikarenakan, seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pantang menyerah, dan suka berjuang keras untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat, kehidupan yang lebih meningkat di bulan Mei tahun 2021. Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Gemini didukung oleh keluarga, pasangan orang tua untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021. Dan di disini tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakukan seorang Gemini akan mendapatkan keuangan yang sangat maksimal di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan keuangan surang gemini di bulan Mei tahun 2021 mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan sukan gemini suka berjuang dan pantang menyerah yang didukung oleh keluarga pasangan yang dimana di sini pasangan disimbolkan dengan Queen of Cup jika kartu Desa kita gabungkan dengan keuangan sukan gemini di sini menggambarkan Impian, harapan, cita-cita seorang dewi untuk mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih bagus di bulan ini akan terwujud dengan usaha yang dilakukannya dan dengan dukungan serta doa dari seorang pasangan keluarga dan rekan-rekan Gemini ini sendiri. dan itu kaitkan pekerjaannya adalah ten of one ataupun 10 tongkat. Sejarah punya ten of one itu diartikan merasa hidup ditanggung sendiri dan merasa hidup semakin berat. Namun di sini akan berdampak positif kepada kehidupan serta keuangan. Dan untuk karya pekerjaan seorang gemini di bulan Mei tahun 2021 itu mengalami peningkatan yang dimana sini dikarenakan seorang gemini akan mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak, mendapatkan karya yang lebih bagus sehingga di disini seorang gemini merasa hidupnya terbebani sehingga di disini seorang gemini merasa hidupnya semakin berat namun di disini seorang Gemini akan mendapatkan peningkatan karir keuangan kehidupan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Gemini bekerja dengan ide cara sendiri untuk mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih bagus sehingga di sini merasa terbebani oleh diri sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang mendekat dengan Gemini sendiri dan di sini menggambarkan kadar pekerjaan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021 mengalami peningkatan yang dimana di sini dilakukan oleh seorang Gemini tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh pasangan serta sahabat-sahabat Gemini sendiri. Dan jika kagudestal kita gabungkan dengan kadar pekerjaan seorang Gemini di sini menggambarkan impian dan harapan seorang Gemini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi keuangan yang lebih bagus karir yang meningkat akan bisa ia wujudkan di bulan Mei dengan dukungan dari seorang pasangan sahabat-sahabat dan dengan cara serta tidak bergantung kepada orang lain dan untuk hubungan asmaranya adalah triokap ataupun tiga piala secara umumnya triokap ini ada dua pengertian yang pertama indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara dan yang kedua adalah mendapatkan keturunan di dalam kategori Hubungan asmara untuk hubungan asmara seorang gemini di bulan Mei tahun 2021 di sini ada dua kategori yang pertama terdapat indikasi orang ketiga di dalam hubungan asmaranya yang dimana di sini pelakunya adalah gemini sendiri ataupun pasangan gemini sendiri yang berdampak negatif kepada hubungan asmaranya yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara seorang gemini bersama seorang pasangan. Namun di sini tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya seorang gemini akan mendapatkan kebahagiaan. Yang dimana disini disimbolkan seorang ini akan mendapatkan keturunan di bulan Mei tahun 2021 yang merupakan sebuah rezeki dan yang merupakan sebuah penunjang. hubungan asmara akan lebih romantis, lebih bahagia bersama seorang pasangan di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of One dalam umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Gemini ada dua kategori. Yang pertama, seorang Gemini mendapatkan indikasi hubungan orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini akan terjadi miskomunikasi antara seorang Gemini bersama seorang pasangan, yang dimana di sini pendengarnya adalah seorang orang tua Gemini ataupun orang tua pasangan Gemini sendiri. Dan untuk kategori yang kedua, di sini seorang Gemini akan mendapatkan keturunan, yang dimana sini menyebabkan hubungan asmara seorang Gemini bersama seorang pasangan akan lebih bahagia, lebih romantis, yang didukung penuh oleh orang tua pasangan, orang tua Gemini, serta orang-orang di sekitar Gemini sendiri. Yang jika kartu destap kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Gemini, sini menggambarkan ada dua prediksi, yang pertama, impian harapan dan cita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Mei tahun 2021 akan Gemini dapatkan yang dimana disini digambarkan dengan mendapatkan keturunan yang didukung penuh oleh waktu pasangan, orang tua Gemini serta orang-orang terdekat Gemini sendiri dan yang kedua di sini seorang Gemini impian harapan dan cita-citanya untuk memperbaiki hubungan asmara akan bisa juga ia wujudkan meskipun terdapat indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang menyebabkan miskomunikasi yang dimana disini pendengarnya adalah orang tua Gemini dan orang tua pasangan Gemini sendiri dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021 itu berada di angka 7, 70, 20, 23, dan 38. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Gemini di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan...